Dua wanita yang muncul di langit jelas menyebabkan atmosfer berdarah yang merasuki area itu untuk sesaat. Setelah tertegun beberapa saat, kecemasan yang kaya muncul di mata banyak murid Daosek. Mengapa adik perempuan senior Huan Huan melangkah maju? Bagaimana mereka bisa menghentikan Yuan Chang? Percakapan antara beberapa murid Sekte Dao dipenuhi dengan kecemasan. King Huan Huan sangat disukai di antara para murid Daosek. Semua orang menyukai gadis yang hidup dan imut ini Dengan demikian Kemarahan tiba-tiba melonjak dari dalam hati banyak orang Ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar melangkah maju Untuk menghadapi Yuan Chang Namun Kemarahan ini tidak ditujukan pada Ying Huan, Huan Sebaliknya Itu diarahkan pada gerbang Yuan yang sombong Sial King Ye memaksa kembali seorang jenderal roh gerbang Yuan dengan telapak tangan Segera setelah itu Wajahnya berubah pucat ketika dia menyaksikan pemandangan di langit. Saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga mengeluarkan suara retak. Untuk berpikir bahwa dia harus membiarkan seorang gadis untuk menangani situasi saat ini, ini cukup untuk merusak harga dirinya. "Ku, kamu lebih memperhatikan situasi kamu sendiri saat ini," jenderal Roger Bang Yuan itu tertawa dingin. "Kubunya bergegas dan angin telapak tangan yang tajam menutupi King Ye." Ayahmu ini akan membunuhmu. Mata King Ye berwarna merah tidak normal. Keanggunannya yang biasa telah sepenuhnya dibuang ke sisinya pada saat ini. Mayestik Yuan Power melonjak ketika dia dengan gila-gilaan menyerang Jenderal Roh Gerbang Yuan serangannya tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Itu adalah gaya bertarung yang benar-benar ganas yang mempertaruhkan nyawa seseorang untuk mengambil nyawa orang lain. Ini telah memaksa Jenderal Gerbang Yuan untuk menjadi agak tertekan untuk sementara waktu. Adegan yang mirip dengan ledakan King Ye sekarang terus muncul di medan perang ini. Beberapa murid Dao Sekte telah terprovokasi oleh adegan ini sebelum mereka. Mata mereka berubah merah seolah-olah mereka sudah gila. Sejak kapan mereka jatuh ke tingkat di mana seorang gadis dipaksa untuk melangkah dan menghadapi lawan yang kuat untuk mereka? Apakah insiden tragis dari kompetisi terakhir akan terulang lagi? Tak pernah, lolongan gila bergema di dalam hati banyak murid Dao Sekte. Setelah itu, para murid gerbang Yuan tertegun untuk menemukan bahwa para murid Dao Sek yang awalnya melelahkan tampaknya tiba-tiba mengambil beberapa pil energi pada saat ini. Mata mereka merah karena dikenakan. Serangan mereka sekarang mengandung keputusasaan dan keganasan tambahan dibandingkan dengan sebelumnya. Tiba-tiba ledakan moral murid-murid Dao Sekte juga membuat murid-murid gerbang Yuan lengah. Situasi segera mulai berubah sedikit di luar kendali menggunakan metode semacam ini untuk meningkatkan moral ya, haha. <ima> Kamu cukup baik, namun aku khawatir harga yang harus dibayar akan terlalu besar. Perubahan di medan perang di bawah ini juga dirasakan oleh Yuan Chang. Segera, senyum dingin menyeramkan muncul di wajahnya saat dia memandang Ying Huan Huan dan King Tan dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan Huan bertemu dengan tatapan Yuan Chang dengan tatapan dingin. Segera setelah itu. Matanya yang besar melirik ke bawah. Kematian dan luka-luka dari para murid Sekte Dao menusuk hatinya. Saat matanya diwarnai kemerahan pudar. Adegan ini jelas sedikit kejam bagi wanita muda yang telah mengalami perjuangan hidup dan mati seperti itu untuk pertama kalinya. Aku akan menghentikanmu. Tangan wanita muda itu sedikit bergetar di sitar. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang. Suaranya yang dingin dipenuhi rasa dingin. Dia sadar bahwa jika Yuan Chang diizinkan untuk bergabung dengan medan perang, daosek mereka pasti akan benar-benar dikalahkan. Dan kerugian mereka akan menjadi lebih parah. Gadis kecil yang tidak tahu batas kemampuannya. Yuan Chang tersenyum dengan cara seram saat dia dan menjawab, Aku tidak punya mood untuk bersikap santai pada seorang wanita. Karena kalian berdua berani muncul. Kalian berdua harus menerima konsekuensinya. Petik 2 Konsekuensi kepalamu, Kintan sedikit mengaitkan alisnya, sementara tangannya mencengkeram ratongkat tongkat hitam itu. Segera setelah itu, sebuah pisau tiba-tiba meretas ke bawah. Ruang di depannya bergoyang, dan cahaya bilah tajam yang berisi aura dingin menusuk langsung menembus ruang kosong. Akhirnya, anehnya, muncul di atas kepala Yuan Chang dan menebas ke bawah. Bilahnya datang menyerang ke bawah, namun sebelum bisa menyerang Yuan Chang. Yang terakhir tiba-tiba mundur selangkah dan secara akurat menghindari cahaya pedang. Lengket hitam ini sebenarnya bisa menyerang di luar angkasa saya, itu benar-benar agak aneh. Yuan Chang menghindari cahaya pedang dan melirik tongkat hitam di tangan King Tan. Serangan ini memang sangat aneh dan tidak terduga. Sayangnya, pemilik yang melepaskannya sedikit lebih lemah. Kalau tidak, bahkan dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang agak menyedihkan hari ini. Huan-Huan serang bersama, ekspresi serius melintas di wajah cantik Qingtan ketika dia melihat bahwa Yuan Chang telah menghindari serangannya. Dimengerti, Ying Huan-Huan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami juga menyadari betapa kuatnya Yuan Chang. Jika bukan karena mereka memiliki harta Yuan murni, kemungkinan mereka tidak akan dapat bertukar pukulan dengan Yuan Chang. Ledakan, tangan ramping Ying Huan-Huan mendarat dengan lembut di sitar surgawi. Segera, darah merah cerah segar merembes keluar dari pusat telapak tangannya. Itu langsung menyebabkan sitar berubah menjadi merah darah, sementara lampu merah menjadi semakin cerah. Huan Huan, tanganmu benar-benar indah. Dari samping, King Tan melirik tangan ramping sempurna-sempurna di sitar, sebelum tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang agak iri. King Huan Huan terdiam. King sebenarnya memiliki mood untuk mengamati tangannya pada saat seperti itu. Kihi, King tertawa menawan ketika dia melihat penampilan Ying Huan-Huan. Dia buru-buru memfokuskan dirinya dan segera setelah itu, dia bergegas maju. Mayastik Yin Yuan Power keluar dari tubuhnya. Aku akan mengganggunya. Kamu mendukung dari jauh. Petik 2. Cahaya hitam keluar dari tongkat hitam saat suara King memudar. Serangannya sangat aneh. Dia jelas masih agak jauh dari Yuan Chang, tapi cahaya pedang tajam itu tampaknya mengabaikan jarak, dan langsung menyelimuti Yuan Chang dengan cara yang aneh. Ku, huh. meskipun Yuan Chang awalnya terperangah dengan serangan Kintan yang tidak biasa ini, bagaimanapun ia jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya ketika aura pedang yang luar biasa kuat tersapu keluar dari pedang logam di tangannya. Itu secara langsung menghancurkan banyak cahaya bila serang yang terbang menembus angkasa Hai aku, sementara Kintan akan habis-habisan Ying Huan Huan juga sedikit menghirup udara Pada saat berikutnya, warna biru sedingin es melonjak jauh di dalam matanya yang besar itu Ketika tangannya tiba-tiba memetik senar sitar Segera, teriakan Phoenix yang sangat jernih bergema di seluruh area Bang Lampu merah terang meluap dari sitar langit surgawi ke segala arah. Pola cahaya Phoenix di atasnya juga meninggalkan sitar dan melayang bersama angin. Akhirnya, itu berubah menjadi Phoenix Crimson besar seribu kaki di langit di atas Ying Huan-Huan. Sebagai riak yang mengejutkan abnormal menyebar terpisah. Swash-swash, Phoenix merah membentangkan sayapnya di langit. Dengan sentakan tiba-tiba dari sayapnya. Bulu cahaya merah yang tak terhitung tiba-tiba melesat keluar dan jatuh ke Yuan Chang seperti badai. Ku, huh. Yuan Chang menyaksikan adegan ini dan dengan dingin mendengus. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yuan Power bersiul. Akhirnya, itu berubah menjadi penghalang daya Yuan yang sangat besar. Dan membiarkan bulu-bulu ringan itu menabraknya. Bang-bang-bang, suara petasan seperti meletus di penghalang. Selanjutnya, banyak retakan mulai muncul dan menyebar keluar. Penghalang Yuan Power itu dengan paksa dipatahkan. Kekuatan harta Yuan Murni tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Mata Yuan Chang menyipit saat dia melihat penghalang itu pecah. Pedang logam di tangannya bergetar. Dan pedang tajam bersinar dengan keras. Menghancurkan bulu-bulu ringan yang sekali lagi menembak ke arahnya. Mengaktifkan harta Yuan Murni sangat melelahkan kekuatan Yuan seseorang. Biarkan aku melihat berapa lama kalian, gadis-gadis kecil yang bahkan belum menyentuh panggung kehidupan yang sangat besar, akan dapat bertahan. Yuan Chang memandang King Tan dan Ying Hua Huan saat dia bersin. Mata Ying Huan, Huan dan King Tan mengeras ketika mereka mendengar kata-kata ini. Yuan Chang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat berpengalaman. Dia jelas menyadari kelemahan dari dua wanita pemilik harta Yuan murni. Kedua wanita itu bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk ketika pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan semacam ini untuk waktu yang lama. Karenanya, mereka hanya bisa mengambil risiko dan keluar sekuat tenaga. Jari-jari ramping Ying Huan-Huan menari dengan lembut melintasi sitar. Segera, musik sitar merdu bergema di langit. Mengikuti musik sitar, cahaya Crimson Phoenix tiba-tiba meningkat. Cahaya di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi lingkaran cahaya yang melilit Phoenix. Bang Bang Undulasi menakutkan dengan panik menyebar dari gugus lampu merah terang. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik pada saat ini. Desir, ekspresi Kintan juga menjadi serius ketika dia melihat Ying Huan-Huan mempersiapkan gerakan pembunuhannya. Tongkat hitam besar meninggalkan tangannya. Selanjutnya, dia menekankan tangannya pada udara kosong saat darah esensi merah keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, mendarat di tongkat besar. Segera. Tongkat hitam memancarkan cahaya merah, sebagai riak yang sangat tangguh diam-diam muncul. King Tan tidak berhenti setelah melakukan ini. Setelah ragu-ragu sedikit, kedua tangannya tiba-tiba membentuk satu set segel misterius. Segera, cahaya hitam menyembur keluar dari antara alisnya. Pada akhirnya, simbol hitam kuno perlahan-lahan terbang keluar dari istana niwannya. Seluruh tempat menjadi gelap ketika simbol hitam kuno ini muncul. Gelap mengerikan keluar dari dalamnya. Ini adalah dari kejauhan. Yuan Chang melihat simbol hitam kuno yang muncul. Ketika murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Simbol ancestral kegelapan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 803. Kesengsaraan. Cahaya hitam menyebar di langit. Beberapa tatapan kaget memandang ke arah simbol hitam kuno yang melayang di langit. Undulasi menakjubkan menyebar dari itu. Simbol Ancestral Kegelapan, tidak ada kekurangan orang-orang bermata tajam di daerah itu. Karenanya, mereka dengan cepat merasakan gelombang misterius. Segera, tangisan menyebar seperti riak. Yuan Chang mengerutkan kening saat dia menatap simbol nenek moyang kegelapan melayang keluar dari antara alis kintan. Fluktuasi yang diberikannya memang sangat mirip dengan simbol Ancestral Kegelapan. Namun, sepertinya ada sesuatu yang salah. Simbol leluhur kegelapan tidak selemah ini. Mata Yuan Chang berkedip. Sesaat kemudian, alisnya terangkat seolah dia memikirkan sesuatu. Dia bergumam. Ini sebenarnya adalah simbol yang dibuat berdasarkan pada simbol ancestral kegelapan. Mata Yuan Chang sangat tajam. Dengan hanya beberapa petunjuk kecil, dia dapat menyimpulkan bahwa simbol kegelapan nenek moyang di tangan Tan bukanlah yang sebenarnya. Simbol leluhur kegelapan adalah harta istana terbesar dari istana kegelapan. Dan, simbol leluhur, ini hampir merupakan replika yang sempurna. Kemungkinan hanya beberapa monster tua di istana kegelapan yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Siapa gadis ini untuk berpikir bahwa dia benar-benar mendapatkan barang seperti itu? Mata Yuan Chang berkedip saat dia terus menebak identitas King Mungkinkah dia seseorang dari istana kegelapan? Yuan Chang merajut alisnya, jika itu benar, segalanya menjadi agak merepotkan. Istana kegelapan tidak kalah dengan gerbang Yuan. Jika dia membunuh gadis ini, kemungkinan istana kegelapan tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Selain itu, fakta bahwa ia telah mendapatkan replika ini, simbol kegelapan ancestral, kemungkinan berarti bahwa statusnya dalam istana kegelapan cukup luar biasa. Bang Bang Sementara ekspresi Yuan Chang berfluktuasi, keberuntungan hitam mengerikan tiba-tiba meledak dari simbol nenek moyang kegelapan yang telah terbang keluar dari antara alis kintan. Cahaya hitam diaglomerasi di udara. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam besar yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Sebuah gelombang tipis namun sangat ganas menyebar dari sosok itu. Sosok hitam besar terbentuk setelah itu. Ia mengulurkan tangan hitamnya yang besar dan meraih tongkat hitam besar di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok hitam berdiri di langit sambil memegang tongkat hitam. Penampilannya seperti malaikat maut yang turun. Gelombang demi gelombang riak yang sangat sengit memenuhi daerah itu. Li, teriakan Phoenix jernih tiba-tiba bergema di langit. Tiba-tiba, ekspresi pucat muncul di wajah cantik Ying Huan-Huan. Namun, dia langsung mengepalkan giginya. Senar sitar bergerak ketika musik sitar bergema bersama dengan suaranya yang sedingin es. Sitar Phoenix Surgawi. Nada Nirvana Ilahi. Setelah suara jelas Huan-Huan muncul, gugus cahaya merah terang di atasnya tiba-tiba memancarkan seruan lembut yang menggema di langit. Selanjutnya, api merah tua tiba-tiba melonjak keluar dari klaster cahaya. Detik berikutnya, gugus cahaya mendesing keluar. Itu seperti meteorit berapi saat melesat melewati langit, dan disertai dengan fluktuasi destruktif yang dimaksudkan untuk menelan jauh Yuan Chang. Gelombang demi gelombang suara misterius terus menyebar dari dalam meteorit saat terbang. Yuan Power tampaknya benar-benar memberontak karena gelombang suara ini. Sabit kegelapan. Eksekusi jiwa. Ekspresi serius juga melintas di mata Kintan sementara Ying Huan-Huan meluncurkan serangan yang kuat ini. Segera. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan tangisan lembut muncul dari mulutnya. Suara kintan hampir tidak pudar ketika sosok besar memegang tongkat hitam maju selangkah. Lengket hitam di tangan sosok itu meretasi wancang dari jauh. Bang, ruang di depannya anehnya terdistorsi ketika tongkat mengayun ke bawah. Sebuah cahaya hitam besar beberapa ratus kaki langsung menembus melalui kekosongan. Dalam sekejap. Itu disertai dengan aura gelap dan tangguh karena dengan marah bergegas menuju Yuan Chang. Bang-bang, serangan kedua wanita itu dilepaskan hampir bersamaan. Banyak individu mengangkat kepala mereka dan menyaksikan adegan ini. Shock yang intens ada di mata mereka. Mereka jelas tidak dapat membayangkan bahwa Ying Huan Huan dan King Tan benar-benar dapat melepaskan serangan yang menakutkan meskipun kekuatan mereka. Bahkan seorang ahli di setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam hanya bisa menghindari serangan ini. Ini benar-benar tak terduga. Dua gadis ini mungkin masih muda. Tetapi teknik mereka sudah sangat kuat. Wukun mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Namun, lawan mereka kali ini adalah Yuan Chang. Orang itu bahkan telah mengalahkan Chen Gui. Siapa di antara generasi muda wilayah Suan Timur yang bisa menaklukkannya? Petik 2. Wukun memandang Surwo di sampingnya ketika dia berbicara tentang hal ini. Yang terakhir memang muncul seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berkata, "Apakah kamu akan memberitahu aku bahwa kakakmu Lindung bisa melakukannya?" Wajah Surwo memerah. Dia bergumam pelan tapi pada akhirnya tidak berbicara. "Kamu harus berdoa agar orang itu kembali dengan cepat. Jika tidak, Pertempuran ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya setelah selesai. Bahkan jika dia memiliki alasan yang masuk akal untuk ketidakhadirannya, mengingat harapan besar bahwa murid-murid Dao Sekte telah menempatkannya, kegagalannya untuk muncul akan menyebabkan banyak orang kecewa. Petik dua. Ukun memikirkannya ketika dia menatap Suruo dan berkata, adalah jauh lebih mudah untuk menghormati orang yang kalah daripada orang yang bahkan menolak untuk muncul. Surua tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia menggigit bibirnya dan menegaskan kembali, "Kakak laki-laki, Lindong pasti akan berhasil." Semoga, Wukun merentangkan tangannya keluar, namun matanya tanpa berkedip terfokus ke langit. Sepersekian detik kemudian, pupil matanya sedikit menyusut. Ini karena kedua serangan yang sangat ganas itu benar-benar telah menutup semua jalur mundur Yuan Chang. Pada akhirnya, keduanya menabrak ke bawah dan meledak. Yuan God Codex, Yuan God Bell, sebuah serangan yang dapat menakuti ahli manapun di puncak dari sembilan tahap Yuan Nirvana akhirnya menabrak tubuh Yuan Chang di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, suara dingin dan seram Yuan Chang tiba-tiba terdengar pada saat tabrakan. Bang! Suara gemetar yang keras tiba-tiba bergema melintasi langit dengan cara memekatkan telinga. Badai Yuan Power yang luar biasa menakutkan terbentuk di langit. Bang bang bang, langit tampak membelok saat ini. Sebuah gunung di bawah badai langsung hancur. Tanah di sekitarnya juga hancur. Karena banyak retakan besar muncul. Beberapa orang mundur dengan panik karena mereka takut terperangkap dalam kehancuran. Fluktuasi terus berlanjut selama beberapa menit sebelum banyak yang terkejut memandangi tatapan. Hanya kemudian secara bertahap bubar, ketika badai Yuan Power yang mengamuk menghilang. Mata semua orang memancarkan suara, swoosh saat mereka melihat ke arah sumber badai di langit. Cahaya mengamuk perlahan-lahan tersebar dari sumber badai. Segera setelah itu, bel kuno yang sangat besar muncul di bawah banyak tatapan menonton. Yuan Chang benar-benar memblokirnya. Kekuatan yang menakutkan, murid-murid Yuan Sekte di bawah segera meletus bersorak bumi ketika mereka melihat bel kuno muncul. Di sisi lain, para murid Dao Sekte agak pucat. Mereka semua jelas tahu bahwa Ying Huan Huan dan King Tan tidak bisa lagi melepaskan serangan menakutkan seperti itu lagi. Retak, di bawah banyak tatapan menonton, celah mulai muncul di bel kuno. Itu dengan cepat memanjang dan membelah ketika tubuh Yuan Chang sekali lagi muncul di langit. Setiap tatapan tertuju pada Yuan Chang. Setelah itu, banyak murid yang sedikit menegang. Ini karena mereka telah menemukan bahwa luka berdarah yang panjangnya setengah kaki telah muncul di dada Yuan Chang. Yuan Chang telah terluka. Beberapa suara kaget terdengar di langit ketika semua orang melihat luka berdarah di dada Yuan Chang. Kedua gadis ini sangat kuat. Serangan mereka sebelumnya mungkin telah diblokir oleh Yuan Chang pada saat kritis. Tetapi masih menyebabkan yang terakhir terluka. Hati Ying Huan Huan dan King Tan sedikit tenggelam ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berharap bahwa mereka masih tidak dapat memperoleh hasil yang diinginkan, meskipun telah melepaskan serangan terkuat mereka. Kekuatan Yuan Chang benar-benar menakutkan. "Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku terluka!" Yuan Chang melirik luka di dadanya dengan sikap acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya sedikit jahat ketika mereka menatap Ying Huan Huan dan King Tan. Namun, penampilanmu sekarang akan berakhir. Aura pembunuhan yang gelap dan menyeramkan menyebar dari tubuh Yuan Chang setelah suaranya memudar. Dia tiba-tiba maju selangkah, tubuhnya melintas dan berubah menjadi sosok ringan yang langsung menuju ke Ying Huan Huan. Ekspresi Ying Huan Huan sedikit berubah ketika dia melihat Yuan Chang bergerak. Tangannya naik dan turun di sitar karena lebih dari selusin gelombang Sonic Crimson yang tajam segera mendesing ke yang terakhir. Bang-bang-bang, Yuan Chang menjentikkan 10 jarinya di hadapan serangan Ying Huan-Huan. Pasukan secara langsung menghancurkan semua gelombang sonik dan tidak memperlambatnya sama sekali. Dari kelihatannya, dia sudah berniat menghabisinya. Berhenti, King Tan terkejut ketika dia melihat Yuan Chang menyerang Ying Huan-Huan. Tubuhnya yang cantik bergegas ke depan. Dengan mengepalkan tangannya, tongkat hitam terbang kembali ke dalamnya. Tongkat itu menari saat menembus melalui ruang dan mengayun ke Yuan Chang. Enyah, ekspresi Yuan Chang dingin dan acuh tak acuh. Tangannya menepuk keluar saat Yuan Power yang agung langsung menyapu seperti kilat dan menghantam tubuh Kintan Bang, tubuh Kintan segera terbang mundur setelah diserang oleh serangan ini. Darah muncul di sudut mulutnya. Yuan Chang sudah tiba di depan Ying Huan Huan setelah mengirim kintan terbang dengan telapak tangan. Tangannya berisi aura kematian saat diayunkan dengan kejam. Ketika dia melihat ini, Ying Huan, Huan membanting tangannya ke sitar Phoenix Surgawi. Sitar memantul ke atas dan bertindak seperti perisai saat terhalang di depannya. Yuan Chang tertawa dingin setelah melihat ini. Tanpa menjatuhkan kecepatan, telapak tangannya dengan kuat menabrak Heavenly Phoenix Zither. Suara metalik yang jernih bergema saat angin kencang yang tak terkendali terbentang. Kemerahan melonjak ke wajah Ying Huan-Huan yang cantik, dan seteguk darah segar keluar. Sosoknya yang cantik melesat ke bawah. Akhirnya, dia terhuyung-huyung dan mendarat dengan sedih di tanah. Little Sister Senior, ekspresi murid-murid daosek sekitarnya secara drastis berubah ketika mereka melihat ini. Swoosh, di langit. Kilatan jahat melintas di mata Yuan Chang ketika dia melihat bahwa Ying Huan, Huan telah menghindari pukulan pembunuhannya. Tubuhnya berkedip dan turun untuk mengejar. Meskipun dia sedikit takut dengan status Kintan dia jelas bermaksud untuk membunuh Ying Huan, Huan Lindungi adik perempuan senior, selusin murid Dao Sekte yang paling dekat dengan Ying Huan, Huan segera berteriak ketika mereka melihat bahwa Yuan Chang sebenarnya berencana untuk menyerang lagi. Dengan sangat singkat. Mereka muncul di depan Ying Huan-Huan. Ekspresi mereka dipenuhi amarah saat mereka menyaksikan sosok itu dengan cepat mendekat. Orang bodoh yang bunuh diri. Senyum menyeramkan muncul dari sudut mulut Yuan Chang ketika dia melihat bahwa murid-murid Dao Sek yang biasa ini benar-benar berani memblokirnya. Dengan lambaian tangannya, Yuan Power yang megah tersapu. Segera, selusin murid Dao Sekte itu dikirim terbang mundur saat mereka meludahkan darah. Sementara tulang mereka mengeluarkan suara retak. Mata Ying Huan Huan dengan cepat berubah merah ketika dia melihat murid-murid Dao Sek memuntahkan darah dan terbang mundur. Huan Huan, mundurlah, Wang Yan, yang telah bertarung dengan Lei Qian di langit untuk waktu yang lama, tiba-tiba berteriak. Ini karena dia melihat bahwa Yuan Chang sekali lagi melepaskan angin telapak tangan yang tajam. Namun, kekuatan Yuan Ying Huan Huan sudah kelelahan saat ini. Dia tidak bisa memasang pertahanan saat dia menyaksikan Yuan Chang mendekat dengan ekspresi ganas di wajahnya. Swoosh! Angin telapak tangan tajam Yuan Chang dengan cepat membesar di mata Ying Huan Huan. Namun, itu baru saja akan mendarat padanya ketika sosok berdarah Wang Yan tiba-tiba bergegas. Dia membanting telapak tangannya ke tubuh Ying Huan Huan dan mengirimnya terbang. Selanjutnya, dia juga buru-buru mencoba menarik diri. Karena kamu ingin menyelamatkannya. Kamu harus membayar harga untuk tindakanmu. Seringai jahat muncul di wajah Yuan Chang tepat ketika Wang Yan baru saja akan mundur. Tangannya mengulurkan tangan dengan kecepatan kilat dan memegang lengan Wang Yan. Segera, matanya gelap, sebuah kekuatan dipancarkan dan lengan Wang Yan dengan cepat mulai berputar ketika suara retak tulang muncul. Bang, kaki Yuan Chang menendang setelah mematahkan lengan Wang Yan, dan langsung mengirim yang terakhir terbang puluhan meter jauhnya membentuk bekas luka panjang di tanah dalam proses. Leikian, selesaikan dia. Iwan Chang berbicara dengan acuh ta Acuh setelah mengirim Wang Yan terbang dengan tendangan. Iya nih, di udara. Leikian segera tersenyum ganas dan mengangguk setelah mendengar ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan wanita muda, yang kosong menatap Wang Yan dari jauh. Apakah kamu masih punya waktu untuk mengasihani orang lain? Leikian menatap Ying Huan-Huan. Yang sedang menonton Wang Yan dengan mata merah berlinang air mata, sudut-sudut mulutnya terangkat saat dia melengkungkan dua jarinya. Sebuah kekuatan yang luar biasa dingin dan menyeramkan menusuk ke tenggorokan salju putih Ying wan Huan, Huan dengan kecepatan kilat. Mari kita lihat siapa yang akan bisa menyelamatkanmu sekarang. Lei Qian menjilat bibirnya saat dia menatap leher putih salju wanita muda itu, sementara sukacita yang menyimpang melintas di matanya. Ekspresi semua murid Dao Sekte sekitarnya berubah secara drastis pada saat ini. Dan mata mereka berubah merah darah. Kuan Huan, di langit. Ying Xiao Xiao, yang dipaksa ke dalam situasi hidup dan mati oleh Ling Zhen, memiliki ekspresi yang berubah secara drastis ketika dia melihat adegan ini. Pekikan yang agak sedih mengandung sakit hati yang memicu kesedihan saat terdengar di udara. Pada saat seperti itu, Pertama-tama, kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Ling Zhen tersenyum acuh tak acuh sebelum tubuhnya bergegas ke atas dalam sikap seperti hantu. Kipas lipat di tangannya menjulur keluar seperti ular beludak, menembus pertahanan Ying Xiao Xiao dan mendarat di bahunya. Sebuah kekuatan meludahkan, dan lubang berdarah segera muncul. Selanjutnya, memaksa Ying Xiao Xiao untuk mundur dengan cara yang menyedihkan, namun... Ying Xiao Xiao saat ini sedang tidak mood untuk memperhatikan luka-lukanya. Keputusasaan terungkap di matanya saat dia menyaksikan serangan Lei Qian menghampiri wanita muda yang terhuyung-huyung seperti bunga layu. Air mata mengalir di matanya. Lindong, Ying Xiao Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit. Suaranya yang putus asa muncul seolah-olah dia telah merobek tenggorokannya untuk berteriak dengan sekuat tenaga. Itu seperti burung berdarah dan menyebabkan mata orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Para murid Dao Sekte telah dipaksa ke kondisi yang menyedihkan. Ceritan Ying Xiao Xiao memudar, dia menatap langit yang sunyi saat air mata akhirnya mengalir di pipinya. Dia duduk tanpa daya jatuh ke posisi duduk. Wajah apa yang harus dia kembalikan ke Sekte Dao jika sesuatu terjadi pada Ying Huan Huan? Bang, namun, Ledakan sonik yang sangat memekakkan telinga melintas di langit tepat saat kilau kelabu yang tidak ada harapan terungkap di mata Ying Xiao Xiao. Seiring dengan tak terhitung tatapan lain di daerah itu, Ying Xiao Xiao mengangkat matanya ketika ledakan sonik ini bergema. Setelah itu, mereka semua melihat penampilan tiba-tiba dari sosok lampu hijau yang melintas di langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sosok itu sepertinya berada dalam aura yang brutal dan kejam. Lindong, King Xiao Xiao menatap sosok lampu hijau yang akrab. Ekspresi awalnya yang putus asa segera mulai berkedip. Lei Qian, hati-hati. Yuan Chang berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya tenggelam ketika dia melihat adegan mendadak ini. Swoosh. Namun, suaranya baru saja terdengar tetapi sosok lampu hijau yang sangat cepat itu telah muncul dari kejauhan seperti meteorit. Sebelum Lei Qian bisa bereaksi. Tinjunaga yang berkelap-kelip dengan lampu hijau menghantam dadanya dengan kemarahan yang sangat keras. Bang, suara yang dalam sepertinya bergema di samping telinga setiap orang. Selanjutnya, mereka melihat tubuh Leikian menembak mundur dengan ledakan. Pada akhirnya, itu dioleskan di tanah untuk beberapa ratus kaki dan menabrak tebing dengan keras. Seluruh tubuhnya tertanam ke dalamnya, sementara banyak retakan besar mulai menyebar. Kakak laki-laki itu, Lindong, dia telah kembali, petik 2, di puncak gunung. Surwo menyaksikan sosok lampu hijau yang menerjang ke medan perang. Joy segera melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Orang itu benar-benar telah kembali tepat waktu. Wukun juga sedikit terguncang saat dia melihat sosok lampu hijau yang mengirim Leikian terbang dengan pukulan. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia bisa merasakan aura brutal mengerikan yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Kebrutalan itu bahkan lebih tebal daripada iblis-iblis di daerah iblis unik. Pada saat ini, dia bisa mengatakan bahwa dewa pembunuh Sekte Dao ini tampaknya mengamuk. Wukun menelan seteguk air liur. Dia jelas menyadari bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara Lindong dan Yuan Chang. Tetapi untuk beberapa alasan, dia masih merasa samar-samar, Gerbang Yuan akan berakhir tragis kali ini. Sosok manusia lampu hijau yang telah menerjang ke medan perang. Tampaknya memiliki semacam sihir yang menyebabkan medan pertempuran semula kacau segera menjadi jauh lebih sedikit. Semua murid dari kedua belah pihak menatap mata mereka. Lampu hijau di tubuh sosok itu perlahan menghilang di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok muda. Itu Lindong, pada saat ini. Wajah Lindong dipenuhi dengan kebrutalan yang mengerikan. Dia melirik Yuan Chang dari jauh. Mata seperti binatang buas itu bahkan menyebabkan jantung yang terakhir merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Lindong menatap Yuan Chang sebelum memutar tubuhnya. Dia menatap mata merah wanita muda itu, yang sekarang sepertinya kehilangan keaktifan sebelumnya. Sakit hati segera melonjak bersama dengan niat pembunuhan brutal. Lindung sedikit gemetar ketika dia mengulurkan tangannya, dan mengusap pipi dingin wanita muda itu. Ekspresi minta maaf melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara serak. Maaf, aku terlambat. Tangan Lindung menyentuh pipi sedingin Ying Huan Huan. Saat itulah mata kusam wanita muda itu fokus. Dia hanya memperhatikan pria muda di depannya yang matanya berisi ekspresi brutal yang samar-samar disertai dengan jejak kelelahan karena bepergian dengan kecepatan gila. Air mata akhirnya menyembur keluar dari mata yang semula merah itu. Wanita muda itu mengambil dua langkah ke depan, sebelum akhirnya menerkam kepelukan Lindong. Emosi yang telah ditekan dalam hatinya akhirnya benar-benar meletus pada saat ini. Dia tampak seperti anak kecil ketika dia menangis dengan keras dan memilukan. Tangisannya menyebabkan hati seseorang dipenuhi dengan kesedihan. Kami, begitu banyak senior dan junior terbunuh. Lengan Wang Yan juga patah. Kakak besar juga telah terluka. Lindong memeluk Ying Huan Huan. Lengannya bergetar saat membelai rambut panjang wanita muda itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muda yang biasanya tersenyum dan menular menangis sedemikian rupa sejak dia berkenalan dengannya. Dia belum menangis bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir Misa Segel Iblis saat itu. Lindong memeluk wanita muda itu. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap murid-murid Dao sekte di sekitarnya yang terluka. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi semangat ketika mereka menatapnya. Selain itu, mata mereka bahkan tidak mengandung sepotong menyalahkan atas kedatangannya yang terlambat. Saudara junior Lindong kita tidak berguna. Kami sebenarnya harus bergantung pada adik perempuan junior. Tong menghapus darah dari wajahnya. Dia duduk di tanah dan tertawa pahit ke arah Lindong. Selanjutnya, ekspresinya menjadi rumit saat dia berhenti. Dia melanjutkan. Saudara junior Lindong, kamu telah menciptakan keajaiban sejak kamu bergabung dengan Daosek. Meskipun aku tahu bahwa ini mungkin membuat segalanya sulit bagi kamu. Tapi... Tong tiba-tiba berdiri. Setelah itu, dia berlutut ke arah lindung dengan satu lutut. Wajahnya memiliki kegilaan samar dan kebiadaban saat dia menatap lindung seperti binatang buas yang terluka meraih harapan terakhirnya. Raungan rendah terdengar, polong memperkuat sekte dao kami. Buk terdengar buk, para murid dao sekte sekitarnya jatuh ke tanah saat mereka tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Semua mata mereka sangat biadab, kakak senior lindung. Memperkuat Dao Sekte kami. Petik dua. Suara-suara rendah dan tertib dari murid-murid Dao Sekte berisi kebencian kaya yang bergema di seluruh area. Menyebabkan ekspresi banyak orang berubah sedikit. Lindong perlahan memeluk wanita muda di pelukannya. Segera setelah itu, dia sekali lagi dengan lembut melepaskannya ketika tangisannya perlahan terhenti. Tangannya mengulurkan tangan dan dengan sangat lembut menghapus air mata di wajahnya. Setelah itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap murid-murid daosek. Senyum ganas yang menakutkan perlahan-lahan naik sedikit demi sedikit di wajah muda mereka. Aku akan menggunakan seluruh hidup mereka untuk menghormati saudara kita yang sudah mati. Suara lindung tidak nyaring. Namun, itu perlahan menyebar di sekitar daerah itu. Seluruh tempat tampaknya telah menjadi sunyi saat ini. Samar-samar. Di tengah-tengah kebrutalan mengerikan yang memenuhi langit.